Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kali ini saya akan membagikan trik supaya komputer atau PC atau laptop ya tidak lemot lagi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke TKP. Cekidot. Oke, yang pertama kita ketikkan run ya di kotak pencarian atau bisa juga dengan window R. Nah, lalu kita setelah terbuka run kita tulis T -E -M -P. nah seperti ini lalu klik OK nah, kita ini nanti ada muncul seperti ini tampilan folder dan file yang lain kita klik A nah, Control A dan kita delete nah, kalau misalkan masih muncul yang kayak gitu kita skip aja oke setelah itu kita close kita close kita ketikan lagi run lagi atau window R. Nah kita ketikan persen TMP persen nah enter langsung ini muncul folder dan file yang lainnya sampai ke bawah terlihat ya ini banyak sekali Nah kita kontrol a lalu sama seperti tadi di delete nah kalau muncul seperti ini kita skip oke kita centang dulu kita skip ya tapi kalau misalkan udah di skip udah centang skip centang skip lagi Kalau misalkan masih banyak, berarti ini masih ada jendela yang masih terbuka, ada program yang masih terbuka. Jadi solusinya kita close closing dulu, close closing dulu seperti ini. Nah, semua program yang terbuka di close closing dulu. Oke, nah, setelah itu kita ketikkan lagi persen tmp persen nah, seperti ini klik Oke OK. lalu muncul yang tadi seperti tadi diklik klik kontrol uh, a ya, delete lalu centang skip oke nah kalau menu masih tersisa tidak apa-apalah tmp kita tek lagi ini cuman sedikit doa langsung di kalau muncul seperti ini dicentang di-skip ya oke ini udah ini berarti Nah setelah itu kita ke ketik lagi tapi ketik di clean up ya di clean up ah detect check terus kita cari di sini centang Temporary files, uh, recycle bin, kita centang, kita centang, recycle bin, delete, oke, okay, biarkan beberapa saat sampai dia uh, melakukan proses disclean up ya lalu di refresh udah selesai demikian semoga trik untuk menghilangkan lemot PC atau laptop ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua tapi jangan lupa klik like dan subscribe ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh